Let's go, let's go. Wah nang nang kok tak and that i Oh, hey. oh, lah opo Oh, maut nama ya. Aku ngene Turun ini apa mau kau buat mengkobari botol ya semuanya. Datang mana relatif? Iya. Cinta, cinta, cinta, cinta. Opper itu. tak pasang durah <tuk tangan> Terus yang ini Bentuk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 lah sebentar sebentar sebentar Gremder <eleh> gremder. Par di, par di. Yo yo di kita Baro geretono ger ber Pak. kene nah nah. gara udah besar ini, beranjak beranjak mau beranjak beranjak Lah, Pak Hei, kena kabel lu loh. itu. <tos> Yo, yo. Ini ya, ini. ini. Oh, baik. Oh, Jadi <laughs> <laughs> Halo Mas Teh. Halo, kita ini mau, belum, kata. Rata Imam. Imam sorry. Pengen Oh, ini balon, yeah, balon, go, keluar wi, sebentar, boleh mencoba nolong ya?